Jadi, kenapa nafsu makan meningkat pas air raya? Coba renungkan, padahal kan baru aja puasa sebulan Harusnya perut jadi cepat kenyang dan gak mau makan banyak Ternyata, doyan makan ini dipicu oleh berbagai kondisi Kondisi pertama, semua berawal dari tekanan sosial Kan kita keliling silaturahmi nih, pasti disuruh-suruh makan Udah begitu makanannya meriah, mudah, melimpah. Pas pulak jumpa makanan favorit Makanan kenangan masa kecil Keadaan ini menambah suasana Kehangatan dan nostalgia pastilah perahniah Tambah lagi kondisi kedua Dimulai dari kurangnya aktivitas fisik karena posisi lagi umuran tidak seberapa pas kerja hari biasanya Aktivitas menurun membuat permon makan kita sehingga seimbang Datang pula masakan kampung yang dirindukan Makanannya banyak Paksa pula ngabisin, jadilah Kondisi ketiga dimulai dari keadaan jauh-jauh balik makan. Pas rasa penat, lelah, apalagi yang dicari kalau bukan makanan tradisi. Makan lagi, makan lagi. Nah, di antara sumber tekanan sosial, adanya makanan merindukan, kurangnya aktivitas, dan rasa ya, capek tadi, yang jadi pemicu utama adalah paham makanan tradisi yang dirindukan. Bersama keluarga, makan kita makin menyukar.